teman-teman ketemu lagi dengan aku di gebiar 123 dengan pola terbaru dan video terbaru pastinya yang saat ini aku upload untuk kalian hari ini aku akan berbagi lagi pola terbaru dan bocoran trik nyepin ya di gamenya si kaki jeus ataupun olympus hari ini aku bocuan 90.000 guys Modalnya kurang dari 100.000 lagi walaupun modal 90.000, aku pastinya akan mencari gratisan ya karena polanya ini pola rekomendasi untuk kalian mencari pre spin ataupun geretongan guys. Wih, ada kali 8 yang connect di luar. Oke, lumayan dapat sensasional ternyata guys di luar 298.000 ya, Wi cakep banget. Pola pertama udah diputar, tahu taunya dapet sensasional. Di pola kedua ini aku naik ke bed 4800 dan aku memakai dua checklist lagi ya, masih seperti di pola pertama. Tapi taruhan gandanya aku coba nonaktifkan guys. Oke, wow kali biru 12, connect di luar. Wah ini kali kaliannya Lumayan mudah banget ya untuk connect di luar. Nah, ini modal 90.000 bukannya uh, berkurang ya yang ada dikasih tambah tadi ada ya. sensasional di luar. Oke, aku manual ya, aku manual. Wih cakep banget dong. Ini singkat banget ya beberapa kali di manual langsung aku dapat gratisan pertama guys. Di bed delapan 4.800. Wow. Ini rekomendasi banget Bati ya untuk kalian polanya dan trik nyepinnya udah aman banget Kalian nyepin-nyepin di si kaki yang mencari gratisan di modal-modal receh yang kurang dari 100.000 ribu ataupun rp ribu Kalian langsung aja bergabung di arena gebiar 123 Link bermain sudah tertera di deskripsi aku ya dan jangan lupa juga ini wajib banget kalian share di pola terbaru dan trik nyepin terbaru aku di video terbaru aku hari ini kalian bebas banget untuk sharenya mau ke grup whatsapp ataupun ke grup telegram kalian biar lebih rekomendasi lagi ya untuk teman-teman kita yang lain arena bermain tergacornya ada kali tiga oke kali-kaliannya ini menurut aku masih minim banget ya baru 12 guys dapat nice 89.000 oke kita coba lanjut lagi menikmati gratisan pertamanya waduh cincinnya enggak turun lagi guys wih jam pasirnya kurang waduh ada kali lima enggak connect ya waduh kali-kaliannya terlalu banyak jadi enggak connect guys Waduh 164 ribu di pre -spin yang pertama kali-kaliannya terlalu banyak yang turun ya jadi nggak connect teman-teman ya. Oke untuk melanjutkan nyepinnya aku putar kembali ya pola pertamanya di dua ceklis 10 putaran otomatis taruhan janda aku nonaktifkan. ini aku naik aja ke bet 10k teman-teman biar lebih rekomendasi lagi untuk mencari gratisannya positif banget nambahin cuan dan modal receh aku ya oke kita pola lagi guys kita pola lagi untuk melanjutkan nyepinnya lagi kalau kalian ingin mencari lagi gratisannya kalian jangan ganti pola ya kalian tinggal putar ulang lagi polanya dan jangan lupa juga untuk memainkan bednya satu tahap satu tahap biar lebih mudah kita memancing gratisan Nah udah di otomatis ya dua kali Lanjut pola manual Oke okay. manual manual lagi Wow cakep banget ya Ini baru dua kali di manual Gratisan yang kedua Langsung nyangkut lagi guys Wah enak banget nih bawa cuan receh tanpa bisepin selalu rekomendasi positif WD terus ya di si kakek jauh karena arena bermainnya yang rekomendasi banget dan gacor sekali guys ada kali 5 nah kuning ini berharapnya jam pasir sih aku guys wih jam pasirnya sayang banget gak turun lagi guys oke lanjut lagi ini di bed 10 ya gratisan kedua aku nah ada kali 4 ini jam pasir lumayan agak sulit ya untuk pecah teman-teman dari tadi jam pasir kurang satu terus Dan mudah-mudahan di bed 10 kali ini jam pasir mau connect nih Ada kali dua dan 8 dikali 19 Nah kali tiga biru pecah oke okay. Wah dua warna sekaligus ya hijau dan ungu dikali 22 ya 23.000 dikali 22 dapat super b 517.000 oke lumayan banget nih di gratisan di bed 10k pastinya beda banget ya selisih cuannya dengan bed 4800 inilah untungnya kalau kita berani untuk main bed nyepin-nyepin di si Kakejewus dan berani untuk main bed mencari gratisan lebih dari bed 1200 guys Itu bakalan rekomendasi banget ya Untuk kalian mencari prespin spin dan mudah banget untuk mendapatkannya ini semoga pola-pola yang setiap hari aku bagikan untuk kalian. Selalu rekomendasi juga untuk kalian JP dan WD di arena Gebiar 123. Dan jangan lupa juga kalian wajib banget ya. Untuk selalu nyepin-nyepin di Gebiar 123. Siapa tahu mau nyepin kalian selanjutnya mendapatkan JP Paus dan Max Win Max Win guys. Wajib banget guys. Oke teman-teman nanti ketemu lagi dengan aku. See you bye bye.